Yo banget cuma mataku ini udah sipit kayak orang Cina. mau am <coughs> mau ambil minum. Lah, ini kenapa di Maipan di room ini? Woi sini Pan. <coughs> Sorry guys, jangan anggap omonganku ini serius. Ada Julian. <coughs> Cina tuh panggilan sayang cok untuk Jos. Ya ada dia mau nih kayaknya ya itu di <tuk> <mau>, tahu <tuk> <enggak. tuk> <tau> dirinya <tuk> enggak banget. ini ranya julian jul jul bentar ya Bacanda, mau ambil minum <tuk> <tuk> <tuk> aku pindahin ke DC atas aja yang masuk boleh dora thank you Ih dan nanti dibilang Dora sosco suwer, ori iya kasihan semoga Dora gak naik kayak aku <laughs> oh. oncam baik <coughs> oh. mengukin nama Tim ini jangan lirik-lirik ya adil gak? ada ngesin gear banget yaudah yaudah suruh on cam juga aja korek emang bisa? emang bisa? bisa, bisa. di, di diskonnya bisa <coughs> Enggak bisa ini dulu ya. di OBS-nya pakai Windows Windows capture aja jadi Oh, gitu. aku gak ngerti. Oh iya, jadi kayak core full. Ya, yeah, ya itu masih gue paham. Enggak ngerti tapi caranya gimana? <gül> Aduh, cok, nama gue ada tadi. Dora? jadi itu, jadi ada <susuk> iya. sama kayak gitu caranya viewer, teman kayak ah, percuma itu di, nah. Intinya udah beranak, bertelur. Itu cobain itu sebenarnya punya kak, Biar salah sih. Kayaknya itunya. Iya, ya, salah ntar itu iya, terbetulin dia ya, Dora, iya, oke iya, Dora baik udang buntutnya berapa udang udang oh, Ekor iya, kan? ekor iya, buntutnya berapa udang udang ekornya iya, bukan buntut iya, iya, iya, iya, iya, otaknya iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kenapa? Apa-apa, ternyata anak IPA ya dia, Cok. Pernah A membelah udang. Aku IPS? Wah... Aku mau minum dulu, guys. Wait. Okay. Lu, mulai heran, Cok. Kayaknya dia kelainan deh. Enggak apa sih, dia kaya. Saya suka yang kaya-kaya. Kaya. kerjain gak sih Gus? mau kerjaan apa di sembunyi gak ada orang ya cok? mau kerjaan apa? Eh hey, komen komen komen. Gue sih lagi capek banget nih. Terengah aja kok. Suruh gak request? Nanti gak tukar hidupnya. Gitu. Dia udah ituin saya klo. <laughs> ya yeah, ya yeah, next game next game. Benar juga boleh boleh next game next game raksi omega 8. Kita gilingnya jago kan 0121. Mommy. Mommy. Ya, satu satu. Hah? Tior. Ya. Apa? Halo? Halo? Apa? Bae? Bae? Halo? sayang? Oh ada kan suaraku? Ada ada Call me when you need, call me in the morning, I'll be on my way Apa gini gini? Aku lihat anjir Gak ada -nya orang gini tadi tadi baik gini aku lihat gini gini gini gini gini bukan gini ini kegedean hatinya kayak gini kayak gini bye bye gini ya lucu ya gemoy anjir dia tadi <tari> kayak gini tadi kayak gini guys gemoy. 10.000 dari LISTEX Dion. Buy request lah dong. Apa? Sama -sama ini Judulnya SAD. Set apa? Mau pakai nama Mami Asteris. Maroon 5, Maroon 5. Maroon 5. Set. Terus baik terus, terus. Oh, bentar. Display capture. Pindah ya? Buy pindah ya. Ke Ora ya? Iya, pindah ke lain hati. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kau rak, ya? Yeah. Eh, mana sih? Oh ini. Halo Imam. Halo Kapior. Hi. Nah, nice. Siapa? Um. Kenapa? Kenapa bang? Okay. Imam Imam. Hari hari gue di delete. Kemudian yang ngeleleh Wah Masa sih. Iya. baik Baik, baik, Hmm? Vier, vier, vier. Apa? Aku rasa game ya. Ya. Aku juga ah. kena perang soalnya? mungkin disuruh live kalau tanpa perasaan. jam berapa jam 2 aku pakaiin lagi ya aku dong aku mau pakai apples mang bayang aku pakai Cyclops pakai apa pakai apa aku dulu aku Nanti ada bocil cok. aku mau pakai <sus> Baik ada versi kau kenapa last game nih Last game nih Lah, baikkah kita mau live, live game? Eh, last game Nanti nangis, udah meta lunduk, cowo Mana ada? Di meta lunduk, cowo Mana ada? Wah, laki. kamu nangis gak sih lawannya? Boleh-boleh nih Siapa lawannya? Benderanya juga Aduh Ada masalah apa? Apa? Ada masalah apa? Benderanya Itu M. Happy birthday, imami Vior cuman. Imam cuman. kali ya, happy birthday Kenapa baby komennya semua? Aku tanggal 26 imam. dah, masih lama <coughs> Imam 26 Juli? Agustus Ih kok sama? 13, balik tuh 13 Sama <coughs> kayak Vior cok, 26 Juli jangan kalian jodoh <coughs> <coughs> Eh, Imam 26 apa? Agustus Leo ya? Gak tahu Gak tau, ya, ya? gak tau, ya. <tuk> <tuk> <tuk> gak tau, gak baca gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak gak tau, gak tau, gak tau, gak tau, gak gak tau, gak tau, dari tau, gak tau, gak tau, dari PC gak Laskan, laskan, laskan. Empat kali, empat Nanti aku ada cerita bagus kak Ping. habis game ini ya. Eh, eh. A... Malu Gimana, guys? Apa, Apa baik ledekin lagi? Enggak udah sih. Sini merasa bersalah, akal aku sih. Yes, maaf ya, Kak. Ping, kami bersalah. Janji-janji nggak janji, janji, ulangin lagi. Janji-janji, ih, iya, bayangnya pelindah. Janji gak ulangin lagi nih. Janji, janji. mana? Ada enggak orang terharu? Wah, <sus> aja jahit tengah ini. <susuk> ya udah sih udah manis-manis kan guys dijari tengahin lar lar bertuan berbuat tiga puluh enam ribu enam ratus eh berani berebut berani bertanggung jawab dong kita bersatu netizen BD Kasping tadi kak Kevin tuh punco aneh banget Bye, bye, bye hmm? Cuman itu sesaat doang orang gua kenapa-kenapa Baik. Apa sih, apa? Di komennya gua bisa ngecok di seluruh Agus 10.000 dari Dubai Pesan. Apakah Mas Dora? Ada Mas Dora? Semuanya adalah kekuatan terwujud asli jadi imam juga deh apa 10.000 dari marga asli asli. atau maaf apa tiket pas ambil minum rencana anjir baik kalau ajar Tapi Apa emang juga, guys. Emang kenyataannya gitu. Kita aku sayang tahu sama Marga Kate. Tapi mereka pada nggak suka sama aku. Kenapa sih? Kopi, oh, bu. Mau, mau tidur ngantuk. <laughs> ninja, ninja, ninja. Mau off nih ngantuk ngantuk. Aduh ngantuk. Cok. Bleh. Gak boleh. Gak boleh tidur. Gak boleh tidur eh putus aja aku nggak bisa buka komen di sini kenapa ya okay. tar guys soalnya kan kalau ini kan harus screen capture buka ya kan jadi nggak bisa baca komen PC, aku harus login di sini bisa bisa apa gimana caranya uh, apa namanya <laughs> Gak Om usah monya ya yeah. chatnya di pop up di pop up chatnya berarti bukan pakai obs kan aku pakai obs soalnya Aku pakai OBS saya, tapi OBS bayar bukan di Nemo TV. Aku, eh, bayar OBS ada TV kan? Aku Nggak, dari OBS, OBS Studio. Oh iya, sama, eh, sama lah. Jangan, jangan. Itu itu buka Nemo terus ke, gitu. ke Nemo Nimo TV, terus ke dashboard, dashboard dashboard, terus stream manager. Ya, yeah. udah. Mr. Manager dari Manager sekarang udah terus pilih nikahi Gustian, enggak? <laughs> enggak, ini my chat. pop up, chat yang bagian kan, bisa, -bisa bagian bisanya kanan. aku nurut, guys. Beneran gak ini? Bener, bener gak? Baik, bener. Pop mana? Pop chat yang mana? Bagian kanan karena tulisan mimpi ada tulisan my chat. Iya, yeah. Oh iya, anjir. Oh, iya? oh my god, bisa guys, dari tadi kek, oh ya uh. oh ya anjir, dari kemarin dari loh Kalau dari tadi bahaya gak kena, gak bisa kerja sama sama viewer. Saya kesal sekali, teman-teman. Astagfirullah, sepuluh dari MMDA, ya udah sih. Mereka Bang. keren loh, merasa bersalah loh. Bang. Mereka bersalah, merasa bersalah loh. Minta maaf lagi, guys, gak lagi. sorry sorry, sorry, sorry, sorry sorry sorry maafin kan nih sepuluh ribu dari semaka semaka pesan sayang uh. tapi saya tapi bong awok awok awok awok eh. awok mana sih ini oh ini nih. Oh. Awas. Awas.